Halo selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang arti intention dalam proses pembentukan kebiasaan. Gimana maksudnya? Yuk kita langsung bahas, oke? Okay? Nah, jadi seperti biasa di sini aku bahas dulu dari tiga definisi. Dan nanti aku simpulin based on bahasa aku sendiri, oke? Okay? Kita ganti warnanya jadi biru dulu. Nah, di sini dari Collins, Intention adalah an idea or a plan of what you are going to do. Jadi lebih kayak apa yang kamu pikirin dan rencana tentang apa yang mau kamu kerjain. Di vocabulary bilang your goal, purpose, or aim is your intention. Jadi Tujuan kamu intinya apapun itu yang kamu tuju itu adalah niat kamu. It's something you mean to do gitu loh. Kamu memang mau ngerjain itu. Tapi apakah kamu langsung beneran dikerjain atau enggak? Itu di luar konteks dari intention. Jadi intention belum jadi perilaku. Baru niat gitu. Something that you want and plan to do. Sesuatu yang kamu mau dan memang rencanakan kamu pengen kerjain. Jadi pada dasarnya intention... Adalah niat Buat Ngerjain sesuatu Gitu ya Dalam kurung di sini terlepas jadi atau enggak Karena Nanti dari intention Pindah ke behavior Itu nanti ada prosesnya lagi gitu loh tapi seenggaknya dari sini kita semakin mendekat ke perilaku yang bakal kita tampilkan. Kalau misalnya informasi jauh di belakang, itu pembentuk belief. Belief itu keyakinan yang kita anggap benar. Terus masuk dari semakin banyak keyakinan yang kita anggap benar itu dianggap bakal memiliki muatan yang mendekati. Maka akan bikin sikap kita mendekat. Kita bahas ini lanjutan dari yang bahasan sebelumnya, yaitu attitude. Gitu, jadi misalnya di sini kita punya attitude. Gitu. Nah, attitude ini masih sikap, ya, masih sikap gitu loh. Jadi, misalnya kita ambil contoh yang durian, attitude kita terhadap durian ini, misalnya ada mendekat gitu ya. Mendekat Menjauh Dan Menjauh misalnya Gitu Nah Ini tuh dari Ini tuh based on Belief Belief kita Jadi kita punya empat belief Yang ngebentuk attitude kita Ngebentuk sikap kita terhadap durian itu pilih pertama mendekat, pilih kedua mendekat, pilih ketiga menjauh, pilih keempat menjauh gitu loh. Nah, di sini nanti bakal ngebentuk intention atau niat niat kita gitu loh. Niatnya mau makan durian mau makan durian gitu. Mau makan durian? Tanda tanya. Nah, di sini misalnya seimbang gitu loh. Di sini misalnya seimbang. Maka secara otomatis kita bakal ngegali lagi ke belakang. Ngegali lagi ke belakang. Dari belief ini juga kalau misalnya kita perlukan, dia bakal ngegali lagi ke knowledge. Atau pengetahuan kita. karena kita pada akhirnya bakal berperilaku terhadap sebuah objek gitu loh. Kita bakal berperilaku terhadap durian. Durian yang ada di hadapan kita ini bakal kita makan atau enggak gitu loh. Mau makan durian atau enggak? Nah. Jadi di sini karena informasinya seimbang Okay, karena informasinya di sini mendekat, mendekat, menjauh, menjauh Jadi si ini tuh bakal cari informasi ke attitude Eh attitude, nih kita punya skor 2 sama nih gitu Kita punya skor 2 sama nih Coba uh, menurut kamu durainya dimakan nggak? Si attitude ini nanya ke belief Eh belief, intention bilang kita punya perbandingan yang sama nih 2 banding dua antara Mau makan atau enggak gitu loh Mendekat ini artinya makan Gitu kan Menjauh artinya enggak dimakan Nah coba menurut kamu dimakan atau enggak gitu Si belief ini bakal nanya ke knowledge Eh knowledge lu punya informasi apaan Nih kita lagi 50-50 nih antara mau makan durian atau enggak Coba ada pengetahuan apa yang pada akhirnya bisa bantu kita buat mutusin kita makan durian atau enggak, gitu kan? Nah, si knowledge ini baru generate lagi informasi, generate informasi gitu. Yang nanti si informasi ini, misalnya ada dua opsi gitu, selalu bakal ada dua opsi yang menyenangkan atau menyebalkan. Ini bahasa aku ya, gitu si informasi menyenangkan ini nanti didapetin ke sini di apa namanya? di ta, ditransfer ke belief dari belief dibalikin ke attitude jadi mendekat gitu. mendekat. Yang menyebalkan ditransfer ke belief dari belief ke attitude-nya jadi menjauh. Nah, dari attitude ke intention juga sama, jadi mendekat. Eh, gimana sih nulisnya? Wait. Mendekat. Dan attitude keintensian yang ini juga sama, jadi menjauh. Gitu. Dan ini udah menuju perilaku ya. Semakin kesini tuh, semakin menuju perilaku yang ditampilkan yang akan ditampilkan. Gitu. Knowledge bilang, "Oke, okay, kita punya lebih banyak informasi yang menyenangkan nih tentang duren." Terus Belief bilang, "Oke, okay, attitude mendekat-mendekat gitu kan." Oke, okay, uh, apa namanya? Di sini kita ganti ya, biar lebih ini, dari mendekat ini jadi makan. Ini nggak dimakan gitu. Misalnya, lebih banyak menyenangkan nih. Oke, okay. attitude mendekat gitu kan? Dari attitude ke intention, makan bro, makan gitu. Nah, baru di sini nanti muncul niat jadi plus satu sini. Oke, okay. kita ada niat makan, tapi belum sampai makan ya. Baru ada niat makan. Karena ternyata lebih banyak pengalaman menyenangkan. Tapi di sisi sebaliknya, kalau misalnya lebih banyak pengalaman menyebalkan, enggak bro, kita lebih banyak eh, pengalaman menyebalkannya. Oke, dari sini ngomong ke attitude, menjauh bro, menjauh. Attitude bilang ke intention, nggak usah dimakan, gitu kan. Berarti yang ini nggak jadi nih, si ini nggak jadi. Jadinya di sini, nggak makan bro. Nggak ada niat makan Gitu Jadi kurang lebih kayak gitu tuh prosesnya Buat dari knowledge Ke belief Ke attitude Ke intention Tapi ini belum jadi perilaku ya Baru munculin niat doang Gitu Oke kebayang sampai sini coba Apa yang kamu pelajari dari video ini Tulis di kolom komentar ya Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya